Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku, balik lagi di playlist sore, guys. Dan sekarang ini gue lagi ada di daerah Krobokan. Jadi hari ini gue mau ajak kalian buat tour keliling dan lihat-lihat di salah satu villa yang menurut gue ini keren banget. Villanya ini lokasinya persis ada di pusat keramaian Krobokan. Villanya sangat private, cocok banget buat kalian yang mau liburan atau honeymoon. So penasaran kayak gimana? Kita langsung lihat aja villanya kayak gimana. Yuk, let's go! Oke okay guys, jadi sekarang ini gue udah masuk ke dalam vilanya. Nama vilanya itu The Grand Dah Luxury Resort and Spa. So di sini tuh uh, eksklusif banget karena cuman ada 16 villa. Jadi ada 11 villa 1 bedroom dan 5 villa 2 bedroom. So hari ini gue mau ajak kalian buat keliling dan ngeliat di salah satu villa 1 bedroomnya. Kita langsung masuk aja. Let's go. Oke okay guys, jadi sekarang ini gua udah ada di depannya villa nomor satu. Kita langsung masuk aja yuk. Wow. Oke okay guys, jadi begitu masuk, di sini langsung kayak ada areal garden gitu dan ada beberapa step yang kayak dari pool deck gitu. Langsung di sebelah sini ada dua sunbed dan langsung ada poolnya dong. Ini nih guys. Bentuknya memanjang dan ini kayak plunge pool gitu, nggak terlalu dalam sih. Cuman menurut gue ini cukup banget ya buat kalian yang mau santai-santai, mau relax sambil di sini juga udah ada dua sunbednya, udah disediain pool towelnya juga di sini. Apalagi kalau pas sore kayak gini, sunsetnya ada di sebelah situ tuh, ya kan? Ini sekitar jam 5 sore dan mataharinya lagi bagus banget buat kalian yang mau foto-foto. Ini cakep banget men. Di sekitar kolamnya kalian bisa lihat di bagian temboknya di situ udah ada beberapa tanaman yang cukup tinggi dan menurut gua ini uh, rapi banget ya. Oke kita langsung mulai dari masuk pintu yang ada di sebelah sini. Nah di sini ini adalah pintu menuju ke area living roomnya. Yuk. Jadi begitu masuk di sini tuh ada area living roomnya. Kalian bisa lihat di belakang situ ada TV yang lumayan gede ya. Terus di sini juga ada sofa dan ada coffee table-nya di sebelah sini. Udah ada remote TV dan remote AC. AC-nya ada di atas itu. Dan juga di sini ada directory book. Jadi buat kalian yang misalnya pengen, pengen pesan makanan dan segala macam. Terus masuk lagi, di area sini ada dining table-nya. Dan gue ini lega banget dining table-nya karena gede. Di sini juga udah ada kursi makannya ada empat. Di belakangnya ada open kitchen, guys. Jadi di sini bahkan ada kompornya loh. Di sini juga udah ada beberapa uh, cutlery, ada gelas, ada cangkir, terus kemudian ada pemanas air. Dan yang lebih lengkap ada di bawah sini. Ada sendok, garpu, pisau, bahkan ada wajannya juga dong. Dan ada kitchen sinknya juga. Lanjut lagi, di sebelah sini ada kulkas nih guys. Ini ada mini barnya, dan udah ada beberapa minuman kayak bir, terus kemudian ada kopi, dan segala macam. Untuk harganya kalian bisa lihat di sini, oke? Masuk lagi ke dalam situ, nah ini nih Ini adalah areal bednya sini ini lega banget guys Bentuk villanya tuh kayak memanjang Dan dibagi menjadi tiga ruangan Tadi di living room itu adalah ruangan yang pertama Sedangkan yang ini adalah ruangan yang kedua Dan master bednya ini juga punya akses langsung ke private poolnya di sebelah sini guys Tuh Jadi kalau misalkan kalian buka dari bed, kalian bangun, kalian bisa langsung lari nyemplung deh tuh ke kolam. <laughs> ini bednya ukurannya gede ya, ini ukurannya king size. Dan di sebelah sini, ini ada kabinet guys. Ini ada tempat buat gantung pakaian kalian dan udah ada bathrobes-nya juga. Satu lagi, di sini ada TV lagi guys dengan ukuran yang gak kalah gedenya. Ini ada TV yang kedua. Dan terakhir kita masuk ke areal kamar mandinya. Nih, guys, jadi pertama kali masuk di sini langsung ada cermin yang gede banget, dan di bawahnya di sini ada wastafel twin. Jadi, wastafelnya tuh ada dua, guys. Di atasnya sini juga udah lengkap banget ya, amenities ada sabun, shampoo, sisir, dan segala macam. Toiletnya ada di sebelah sini nih. Nah, yang lucunya di sebelah toilet ini ada TV lagi, guys. Jadi, kalau misalkan kalian hitung, jumlah TV yang ada di villa ini tuh ada tiga, kalian masih inget kan yang ada di living room yang ada di bathroom dan yang ketiga ada di bathroom dan ini ada di sebelahnya closet. Aku peragain ya guys. Jadi, kalau misalkan kalian mau nonton TV itu gini, guys. Nah, di sini ada jemuran handuk, terus di sini ada jemuran handuk satu lagi, udah ada handuknya juga. Dan terakhir di area sini ada walk-in shower-nya. Tuh. Jadi, range shower-nya tuh agak tinggi gitu, guys. Jadi, kalian Sensasi mandinya itu lebih berasa karena pancuran airnya itu lebih kenceng ya, karena dari atas. Terus di sini juga ada amenities lagi, udah lengkap ada shampoo, sabun, dan segala macam. Terakhir, pada di sini ada batapnya guys. Mungkin maksudnya itu adalah kalian berendam di batap sini sambil ngeliatin ke arah TV yang ada di sebelah situ tadi. Nah, dari batapnya ini kalau kalian menghadap ke sono, kalian bisa berendam sambil nonton TV. Kalau kalian kepalanya di sini, kalian menghadap ke sono, kalian bisa ngelihat garden. Jadi terserah kalian, kalian mau hadap kemana. Karena ini batapnya tuh kayak bebas gitu, kayak nggak ada arahnya gitu. Mau kepalanya dimana juga bebas. Dan di kamar mandinya, ini yang lucu adalah ada satu pintu lagi, guys. Ini kayaknya mengarah ke kolam. Jadi dari sini kalian bisa langsung bilas di kamar mandi yang ada di sini, oke? Okay? Jadi karena di sini nggak disediain tempat bilas dari kolam, kalian nggak perlu jalan sambil basah basahan masuk ke kamar. Tapi kalian bisa lewat sini bilas dulu, keringin dulu baru ke kamar. Oke? Okay? Jadi kamarnya tetap kering. Oke okay guys, itu tadi gue udah selesai ajak kalian tour keliling di one bedroom private villanya yang ada di The Granda a Luxury Private Resort and Spa. Di sini menurut gue nyaman banget ya. Kalian bisa nikmatin semua fasilitas yang ada di sini. Udah lengkap banget. Villanya cukup gede. Ini cukup spacey menurut gue. Di sini juga kolam plunge pool menurut gue cakep banget. Buat kalian misalkan doyan foto-foto dan segala macam. Di sini juga ada living roomnya, Ada areal dining table-nya. Ada open kitchen-nya. Ada master bedroom-nya. Dan ada bathroom-nya yang menurut gue epic banget, men. Dan di setiap ruangan tadi itu ada TV-nya loh. Jadi menurut gue ini udah fully entertained. Apalagi lokasinya yang super strategis ada di pusat kramen kerobokan. Jadi menurut gue ini recommended banget kalau misalkan kalian mau liburan ke daerah sini. So please kasih tahu gue di bawah gimana menurut kalian tentang villa ini. Dan komen juga di bawah hotel-hotel mana, villa-villa mana lagi nih yang menurut kalian recommended banget. Yang wajib banget buat gue datengin dan kasih lihat ke kalian. So that's it untuk video kali ini guys. Subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye!